Selamat datang di channel SID By the way, apa kabar kalian bergigik kawat? Ya, kali ini, Banjir akan mereview alur cerita berjudul The Witch Part 2 The Other One Yang disutradarai oleh Park Jung. Film part 2 masih sama seperti film pendahulunya Yang mengeplorasi plot narasi tentang anak-anak yang direkayasa secara genetika Untuk dijadikan senjata Penelitian rahasia tersebut adalah sebagian dari program rahasia Yang dikenal sebagai Witch Program Subjek yang selamat dari program itu dianugerahi kemampuan super, seperti kekuatan super, kecepatan super, kemampuan telekinetik, kemampuan penyembuhan super, dan tidak bisa mati kecuali mereka ditembak di kepala. Akan tetapi tidak melanjutkan kisah kehidupan Jayung di film The Witch Part 1, The Other One, tapi menceritakan tentang kisah penyihir lain yang sama-sama diciptakan oleh Dr. Beck seperti film sebelumnya. Gimana keseruannya daripada kalian amuk-amukan mikir ayam bebek yang bayang -bayang cuek? Kalau ada butuhnya baik, mending cus ke alurnya guys. Film di awal Lyum seorang gadis mahasiswa yang sedang study tour. Bersama teman-temannya sebut saja namanya Miong. Walau Miong ini seorang mahasiswa, dia sudah punya pacar dan kini tengah hamil. Ternyata bus yang ditumpangi Miong telah disabutasi sejak awal. Ini Miong dan temannya dibawa ke tempat asing di sebuah fasilitas penelitian rahasia yang disebut art Semua siswa dan siswi pun mulai khawatir Namun tanpa basa-basi Superbus memakai masker dan menjatuhkan gas bius di dalamnya Dan membuat semua yang ada di dalam bus dibantai kecuali Miong Kemudian Miong sadar dan melihat semua ruangan yang terlihat asing Miong melihat perempuan berada di sampingnya yang bernama Dr. Beck. Miong pun bertanya pada Dr. Beck tentang bayi yang ada di dalam perutnya. Dr. Beck pun menjelaskan kepada Miong bahwa Dr. Beck tahu semua tentang Miong dan juga mengatakan bahwa bayi yang ada di kandungannya adalah seorang perempuan. Dan juga Dr. Beck akan membuat mempunyai saudara kembar laki-laki. Dan ternyata Dr. Beck memiliki tujuan tertentu pada anak Miong, dan film pun baru dimulai. Film dimulai beberapa tahun kemudian di sebuah laboratorium terjadi pembantaian misterius. Beberapa saat kemudian orang-orang misterius itu meninggalkan tempat tersebut yang kini hanya berisi seorang mayat. Kemudian terlihat ada wanita muda yang selamat dan mencoba kabur dari laboratorium. Ya, dia adalah Girl, si pemeran utamanya Girl pun berjalan tanpa arah dan tujuan dengan pakaian penuh darah seperti orang gila Kemudian saat berjalan, Girl terlihat mendengar sesuatu Di tempat lain kita diperlihatkan seorang opa-opa worldwide handsome yang bernama Jang Yang saat ini mendatangi kediaman Dr. Beck Tak lama kemudian Jang dan Dr. Beck membahas tentang laboratorium yang beberapa waktu lalu telah dibantai habis-habisan Kini Jang menuduh bahwa dalang balik rempeyek ini adalah Dr. Beck Mendengar itu Dr. Beck menuduh balik Jang dan mengatakan bahwa ini hanya siasat opa Jang Jang kini memberitahu kepada Dr. Beck bahwa girl hasil penelitian telah menghilang Di sisi lain girlsan ini tengah menyelusuri hutan yang bersalju Lalu girl juga menyelusuri jalan dan terjadilah Ya hampir saja ditabrak oleh mobil itu Mobil yang hendak menabrak kini mundur dan langsung membawa girl di dalam mobil ternyata ada seorang wanita yang bernama Kyunghee terlihat sedang ditahan dan benar sekali di dalam mobil itu adalah preman yang akan membunuh Kyunghee dan juga girl Terlihat para preman yang kasar tiba-tiba salah satu preman yang akan kasar pada girl dan terjadilah ah. Tak lama kemudian Kyung Hee sadar lalu keluar Betapa kagetnya girl yang sudah membunuh salah satu preman itu Karena ketakutan Kyung Hee ingin kabur Namun melihat girl Kyung Hee tidak tega dan langsung membawanya untuk balas budi Akhirnya Kyung Hee menghubungi pamannya yang bernama Dr. Pak Byung Dan membawa mereka ke rumahnya oh sesampai di rumah, dokter Park mengobati Kyung Hee dan Girl Ternyata di tubuh girl banyak peluru akibat tembakan saat berada di laboratorium itu. Dokter Park itu pun berusaha mengambil semua pelurunya. Kemudian dokter Park Byung dikagetkan melihat tubuh Girl terlihat normal atau pulih tanpa bekas. Keesokan harinya girl dibawa oleh Kyunghee menuju ke rumahnya Sesampai di rumah tiba-tiba ada seorang laki-laki memegang Kyunghee dengan kasar Sehingga girl langsung memegang laki-laki tersebut dengan kekuatannya Ternyata Kyunghee mengenalkannya kepada girl bahwa laki-laki itu adalah adiknya yang bernama Daegil. Lalu Kyunghee pun mengenalkannya Malam pun tiba dimana mereka makan malam bersama seperti biasa hubungan kakak beradik seperti Tom and Jerry Saat mereka asik bertengkar Tiba-tiba girl mau makan semua makanan Seperti tidak makan satu tahun Kini girl berada di kamarnya Kemudian Kyunghee datang membawa pakaian ganti untuk girl Dan Kyunghee juga mengucapkan terima kasih pada girl yang sudah menolongnya Pagi pun tiba saat ini Dr. Beck menyuruh wanita terlatih hasil eksperimennya yang bernama Johan Dan asistennya bernama Tom untuk menangkap Girl Johan juga seorang pemburu jika objek dari Dr. Beck yang berhasil kabur dari laboratorium Dr. Beck pun menjelaskan kepada Johan bahwa Girl adalah hasil penelitian Dr. Beck selama 40 tahun Membuat kemampuannya sangat tinggi daripada Joyon Karena Joyon lemah dan tergantungan dari obat-obat dan Dr. Baek juga mengatakan bahwa Gert adalah anak dari Myung Dr. Baek juga mengatakan jika sudah menemukan Gert segera bunuh agar di masa depan tidak terjadi kekacauan Johan pun meninggalkan tempat tersebut Saat mencari Gert, Johan diikuti oleh anak buah Jang Dan terjadilah not a very friendly yellow Pada dasarnya anak buah Jang bukanlah tandingan Johan dan Tom Kini Johan melanjutkan perjalanan Johan yang kaget telah menemukan signal keberadaan girl Di tempat girl saat ini tengah melamun di kamarnya Kemudian girl mimisan Tiba-tiba girl kembali mendengar bisikan-bisikan Anakku datanglah pada ibu Jangan kalian pikir bisikan ini datang dari hantu Ivana <laughs> Kemudian bisikan itu menghilang dan girl pun pergi ke arah jendela Kini girl melihat banyak mobil datang ke tempatnya Oh ternyata yang datang adalah paman Kyung Kyunghee yang bernama Yongdu Yang akan merebut semua aset hartanya milik ayah Kyung Kyung Kyunghee keluar sambil membawa senapan Yongdu juga datang untuk menuntut keempat anak buahnya yang sekarat Di mana waktu itu Kyunghee di awal scene diculik bersama girl Tiba-tiba Yongdu menyuruh anak buahnya menangkap Kyunghee Saat Kyunghee ditangkap paksa oleh anak buah Yongdu datanglah degil Namun sayang seribu sayang degil lemah dan juga dihajar oleh anak buah Yongdu Lalu Yongdu mengajukan surat peralihan harta milik Kyunghee namun Kyunghee menolak, lagi-lagi Kyung -lagi Kyunghee dan Daegil dihajar habis-habisan. Tiba-tiba Kyung Kyunghee dan yang lain menatap ke atas atap rumahnya dan ternyata Girl berada di atas sambil memandang kejadian tersebut. Lalu Girl meloncat. Semua kaget, para preman melihat Girl yang baik-baik saja. Kemudian Girl merampiri salah satu anak buahnya dan terjadilah baku hantam dengan kekuatan supernya. Saat semua anak buah Yongdu kau, kini Gerd beralih pada Yongdu yang akan baku hantam. Namun seketika Kyunghee menghentikannya lalu menyuruh Yongdu pergi. Dan tak lupa hadiah tamparan oleh Kyunghee. Di tempat lain, Jang dan anak buahnya menuju ke sebuah makam untuk menemui Jo Sangat terlihat hubungan mereka terlihat tidak baik-baik saja. Mungkin masalah masa lalu belum kelar, entah itu apa hanya mereka yang tahu. Kemudian Jang pun bertanya pada Johan, dari sekian lama pensiun kenapa kembali lagi dan juga menguti Dr. Beck. Namun Johan tidak mengubrisnya dan tetap melanjutkan misinya dan Johan meninggalkan tempat itu, membawa masa lalu yang belum kelar. Kini Yongdu datang ke klinik dokter Park Byung dan bertanya tentang gadis kecil yang bernama Kyunghee. Setelah mendapatkan info, Yongdu pun meninggalkan tempat tersebut Di satu sisi, kini Gold dan Degil pun berteman Bestie Dan mereka membawa Gold ke supermarket untuk belanja Tak lama kemudian sampai di supermarket, Girl terlihat seperti anak kecil dan mencoba semua makanan yang ada di sana Kyunghee pun meninggalkan kedua adiknya untuk pergi menemui Dr. Bian. Lalu Dokter Park Byung menyuruh Gold menjauh dari Yongdu takut terjadi sesuatu Belum tahu aja Dokter Park Byung itu kalau Gold sudah menghajar habis-habisan Saat Kyunghee menjemput kedua adiknya, tiba-tiba Kyunghee dikagetkan oleh Johan yang menemuinya Sedang Yongdu ditemui oleh beberapa pemuda yang juga mengincar Gold Nampak Yongdu juga berusaha untuk menyingkirkan Gold dan bisa merebut semua harta milik Kyunghee kembali dengan Degil dan gold yang sedang berada di atas atap layaknya orang pacaran gold pun memperlihatkan kekuatan supernya pada Degil sedangkan Kyung sedang khawatir mengingat di mana saya bertemu dengan Johan bahwa gold adalah seorang monster yang bisa kapan saja mengamuk dan Johan juga mengatakan jika ingin adiknya selamat maka jauhi gold. Tak lama kemudian para pasukan Yongdu kini tengah bersiap untuk menangkap Gou di rumah Kyunghee Sedangkan Kyunghee tengah cemas untuk mengajak Degil menjauh dari rumahnya Kyunghee pun meminta Degil untuk lari dari sini dengan cepat Kini pasukan Yongdu sudah sampai di depan rumah Kyunghee bersama dengan anggota Kim Kihei Yang juga objek dari laboratorium Shanghai, China Kyunghee yang melihat Yongdu datang segera mungkin keluar dan membawa senjatanya di tempat lain, Degil menunjukkan jalan untuk bisa kabur kepada Girl. Lalu, Degil akan kembali membantu Kyunghee. Akan kembali dan makan pizza bersama Girl. Kyunghee tengah berhadapan dengan Yongdu dan menanyakan di mana Girl. Namun Kyunghee tidak menjawab. Dan akhirnya Kyunghee meninggal. Dengan bersamaan, anak buah Yongdu menembak dari jarak jauh. Degil yang melihat Kyunghee tak berdaya pun memangkunya. Di lain tempat, anak Buah Yongdu itu tiba-tiba diserang oleh anggota Kim Kihei dan terjadilah. Sedang Yongdu kini menghampiri Daegil. Yongdu yang akan menembak Daegil tiba-tiba ada seseorang yang menembak dari belakang. Ya dialah Johan Lalu Johan juga mengatakan Pada mereka pergilah dari sini Jika kalian sayang nyawanya Tiba-tiba seorang wanita bernama Chai Won Bin Yang juga hasil penelitian dari laboratorium Shanghai mengeluarkan kekuatan Dan membunuh para anak buah Yongdu Kemudian Johan dan asistennya menembak anggota Kim Ki Hei dan terjadilah... Di tengah hutan, Gold mengingat saat bahagia bersama Kyunghee dan Degil Tiba-tiba ada wanita menyeret mayat Wanita itu menyerang Girl. Dengan tenang, santai, tanpa banyak bicara, Gold melawannya Di sisi Johan kini tengah baku hantam namun sayang Johan dan asistennya kalah. Kemudian Kim Ki Hee dan Cheng Woon Bin dikagetkan dengan Gold yang menyeret mayat salah satu temannya. Gold yang melihat Kyung Hee dan De Gil terbunuh. Perlahan-lahan Gold menghampiri Yong Doo. Lalu. Kemudian Gold menghampiri mayat Kyunghee dan Daegil Gold yang ingin menyelamatkan mereka namun Ko Jayun mengatakan Gold bisa menyelamatkan salah satu dari mereka Mendengar itu Gold lemas dan duduk di tanah Tiba-tiba Ko Jayun menyuntik sesuatu dan berakhir pingsan Karena Ko Jayun ingin mengajak Gold pada ibu Film pun tamat Ya, kota Zilamilam ini bahaya masa lalu yaitu ketika orang menjadi budak. Bahaya masa depan adalah ketika manusia bisa menjadi robot. Saya Banjan Bami undur diri sampai jumpa kembali.